hujan akan menjadi panas. Apa Maksudnya? maksud hujan jadi panas? Hujan ada tapi makin berkurang atau hujan ada tapi dia kurang menjadi manfaat. Allahuakbar. bawa kepada mudarat. Macam sekarang eh.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 Oke okay guys, di sini ada sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kerisauan para saintis bongkah Aish kiamat di Antartika Cair begitu pantas Ustadz Jafri Abu Bakar Daripada Taman Surga Awak So, jom kita tengok guys videonya Let's go Alright Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Taman Surga Awak ya guys Fitnah akhir zaman ini terlalu dahsyat gust dan chef Abu Bakar. Kepingan malam yang gelap. Tahu kepingan malam yang gelap jelah. Malam tu tak payah cerita dah memang gelap dah. Ah. Nampak, Nabi tambah lagi gelap di hujung dah. Dah lah malam, gelap pula. Orang yang duduk pada situasi akhir zaman ni fitnah. Pandang mata dia, dia tak tahu kata tu fitnah. Ha. jadi di Allah masa saya semai Susunan-susunan fitnah-fitnah akhir zaman ni Dia bermula daripada Tanda-tanda kecil kiamat mm -hmm. Kemudian Dia yang kedua Tanda besar kiamat Tanda kecil dan tanda besar kiamat Dia bersusulan Selesai tanda kecil kiamat Masuk tanda besar kiamat Okay Bila berlaku saja tanda besar kiamat nabi nabi gambarkan macam batu ataupun mutiara yang diikat yang terputus. Allah. Macam biji tasbih kita tulah, biji tasbih tu. Putus tali dia, brum jatuh macam tu. Maksudnya dia akan main next to next next to next, next to next. Lepas satu lepas satu direct. Tanda kiamat kecil ulama sebut terbahagi kepada tiga bahagian. Nombor satu Tanda kiamat yang telah berlaku Sebelum ni dah jadi dah hmm. Zaman Nabi SAW Nah antaranya ialah kewafatan Nabi SAW Jadi dah Terbelahnya bulan Jadi dah Muncul api Di hijaz Sehingga menerangi lehel her unta di Basrah di Irak Kata Imam Nawawi Dah jadi dah dulu ni Sallallahu alaihi wasallam. Sebulan api itu menyala. Di Madinah, dekat dengan Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Dan beberapa yang lain. Bahagian kedua ialah bahagian yang belum berlaku. Tak main lagi. Bahagian ketiga ialah bahagian yang telah berlaku dan akan terus berlaku. Tiga bahagian. Sallallahu alaihi wasallam. Meh kita nak petik beberapa kisah-kisah saling ala semua tentang Allah. akhir zaman yang Nabi Sallam cerita satu nombor satu hadis yang pertama An Nisa'ar radhiyallahu anha qaulat sami'atul Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqoolu la taku Musa tidak akan berlakunya kiamat حتى سينجا يكون الولد غيضا والمطر قيضا ويفيض الليلو و... ويفيض ويفيض الليام قيضا ويغيد الكرام غيضا ويجتري الصغير على الكبير واللئيم ال... واللئيم الكريم أو كما قال Rawahu Tabarani Rawu Tabarani daripada Aisyah radhiyallahu anha Dia berkata Aku mendengar Nabi SAW bersabda Tidak akan berlakunya kiamat sehingga sallallahu alaihi wasallam Allahu wasallam Al waladu ghaydan sallallahu alaihi wasallam Allahu wasallam seorang anak menjadi Sebab bagi kemarahan Jadi sebab bagi kemarahan Yang ni, ibu bapak ni Seorang anak jadi sebab Bagi kemarahan ibu dan ayah ni Allah. Yang ni tak payah duk cerita memang duk jadi dah lah. Kita ni besar kecil kita ni, bayar saya ni Saya ni dah 45 dah tau ni Tuan, tuan tengok kita ni, cara kita dengan mak ayah kita dulu, dengan anak-anak kita, dengan mak ayah dia lah ni. Kita punya penghormatan dengan mak ayah kita ni tak nak cerita. Bukan, bukan saik hormat. Takut dekat ayah tu lain. Anak-anak kita tak heran Anak-anak kita jadi asbab kemerahan kita. Allah. Nabi cerita akhir zaman mungkin tak jadi pada zaman dulu-dulu Satu Wal mataru dan Allahumma Allahum salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Hujan akan menjadi panas Allah Apa Maksudnya? maksud hujan jadi panas? Hujan ada. Tapi makin berkurang. Atau hujan ada, tapi dia kurang menjadi manfaat. Allahumma a'kubu. Bawa kepada mudarat. Macam sekarang eh? Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Stafulah. Kita dua akhir zaman ni kita akan jumpa musim-musim kering. Sallallahu alaihi wasallam. Antara musim kering yang Nabi saw cerita yang akan jadi. Al-Fatihah Muhammad Tiga tahun Kering yang dahsyat Dan pada tahun Selepas kering Tiga tahun tu muncul dahsyat Allahu Akbar Maksud tu Tahun pertama ketan Nabi SAW Sepertiga hujan tak turun Tuan-tuan ingat macam ni kena ingat ni La kita berasa macam banyak hujan mm -hmm. Salih Allah Tuan-tuan Buatlah research tengok Banyak hujan kita waktu ni, ni Sama tak banyak hujan Sama tak bilangan ataupun jumlah hujan yang turun 10 tahun, 20 tahun Beza, turun. beza, beza Lagi banyak 10 banyak tahun yang, yang lalu jadinya, tidak semestinya sebab banyak hujan. Kena ingat itu. Banjir boleh jadi? Betul. Z. Sebab drainage sistem yang tak sempurna boleh jadi banjir juga. Betul, betul, tidak betul. Ni? Atau peningkatan air dalam laut. Boleh jadi juga? Betul. Saya, saya tengok berita baru ni. Kalau tak salah saya BBC News. Depa pergi dekat Alaska. Dan depa depa menceritakan tentang keresahan saintis-saintis yang dua adalah ni. Ha. Uh -huh. Pasal pemanasan global di Antar apa? Artik Antartika kata. Kan, itu dua kali ganda Lebih dahsyat Daripada Apa yang Mereka expect Ok Ada satu Bongkah ais yang, di, yang disebut sebagai Bongkah ais Kiamat Dia panggil Memang nama dia yang tu Di Dia ah. berkata Kalau bongkah ais ni cayang Maksud kiamat dekat lah Oh baru tahu guys Jangan duduk dengar cakap saya sekejap Allahu Akbar Bongkah, bongkah ais kiamat, kiamat. Itu, itu yang dimaksud eh ya. dan recently ni recently ni bongkah ais tu dah cair Caya. bongkah ais yang depa paling takut sekali cair yang tu dia dah cair lagi dan dia akan menyebabkan lautan akan meningkat 4%, 4% nampak jumlah kecil tapi impak dia sangat besar dekat dunia. Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Boleh jadi Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik. Kita menghala ke arah tu. Yang atasnya kurang turun. Tetapi yang bawah ni bawa kepada banjir. Bertambah macam tu salim ada saya Muhammad. Allahumma sallahi wabarakatuh. Tak ada baca sendirilah Pak Yang tu. Dah memang kita duduk pada zaman dia dah. Bumi dah terlalu tua sangat. Ada ada pokok keluar satu artikel by 2050. Tahun 2050 separuh daripada Kedah tu duduk layak sampai Lockstar. Hmm sama. Lockstar tu jauh tu daripada daripada Lok ni. Sampai kalau starlah dekat Jakarta pun oh, berdua -berdua diinfokan berdua macam ayat. tu. Tapi 20 50 tuan, -tuan tak ada lah <laughs> Saya dah rasa sudah. Tuan Salih Sulaiman, hujan salam jadi salam. panas. Betul. Sekarang Saliq pun, pun macam Saliq Saliq. tu eh. Allah. Lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuaca akan jadi panas ni begitu ada. Hujan panas masuk cuaca jadi panas. Allah. Sungguh. Kita duduk pada situasi dipanggil pemanasan global. Oke okay guys sudah selesai videonya so itulah tadi Bongkah es kiamat di antartika dah cair So itu boleh dikata bahwasannya hujan tak turun Sedikit hujan turun tapi kenapa boleh jadi banjir macam itu Dan air laut bertambah karena sebuah pemanasan global tadi Allahu akbar Jadi kita sekarang ini berada di akhir zaman Yang mana kita kena menguatkan iman kita Supaya tetap kokoh, supaya tetap kuat, menjaga iman dan Islam dalam diri kita, sehingga kita kelak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wataalla. Kawan-kawan ko ini Allah Subhanahu Wataalla. Mari kita semua bersatu mempersatukan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wataalla dan kita menyeru berdoa kepada Allah Subhanahu Wataalla agar kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wataalla dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wataalla sehingga kita senantiasa Megang kuat dan teguh keimanan dan keislaman hati kita. Allahu akbar, sangat-sangat menakutkan sekali, guys! Para saintis saja ini sudah risau dengan adanya pencairan daripada bongkah es Kiamat ini, dan saya baru tahu bahwasannya ada namanya itu bongkah es Kiamat, guys. Allahu akbar. Semoga menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi kita, dan juga nasihat baik bagi kita, sehingga kita semakin takwa, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin cinta kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.